dan untuk mendapatkan notifikasi silahkan ditekan loncengnya. Marilah kita mulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Mari anak-anakku dengan semangat kita belajar mata pelajaran IPA tema 1 subtema kelas 6 Pelestarian hewan dan tumbuhan. Kita mulai Makhluk hidup dikatakan terancam punah jika keberadaannya sudah sangat sedikit dan tingkat perkembangbiakannya rendah. Jadi dikatakan punah itu jika sudah jumlahnya sedikit dan perkembangannya rendah. Kita ketahui bahwa faktor utama penyebab kepunahan ada dua, yaitu faktor manusia, yang kedua faktor alam. Hewan dan tumbuhan yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, itu namanya faktor alam. Manusia dituding sebagai faktor utama yang menyebabkan kepunahan. Ini adalah gambar perburuan dan penebangan liar untuk berbagai keperluan. Jadi penyebab utama manusia. hewan yang terancam punah yaitu orang hutan eh, diantara anak-anak adakah yang pernah melihat orang hutan? iya orang hutan itu hidup di hutan-hutan yang terdapat di pulau Sumatera dan Kalimantan keberadaannya mulai terancam akibat aktivitas manusia manusia merusak alam sehingga tempat hidup orang hutan terusik maka orang hutan terancam punah yang kedua adalah komodo komodo adalah kadal terbesar di dunia jadi komodo itu sejenis kadal bahkan dikatakan kadal terbesar di dunia itu hidupnya di pulau komodo kepulauan flores Usia komodo bisa hidup sampai 30 tahun. Apa yang mengancam keberadaan komodo? Nah, itu nanti dibahas, diskusikan dengan teman-temannya. Yang ketiga adalah anoa. Anoa merupakan binatang khas dari Pulau Sulawesi. Hewan tersebut hanya mampu hidup di pulau Sulawesi jumlah hewan itu terus berkurang karena tempat hidupnya terus dirusak oleh manusia hewan berikutnya adalah harimau Sumatera diburu untuk berbagai kepentingan mulai dari daging taring dan kulit binatang sehingga kulit binatang harimau banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti tas, sepatu, ataupun bahan pakaian. Harimau Sumatera akan terancam punah. Burung jalak bali dan burung maleo. Ini juga sudah mulai terancam kepunahannya karena perburuan liar. Setelah binatang, sekarang kita lanjutkan ke tumbuhan yang terancam punah. Apa saja tumbuhan yang terancam punah? Yang pertama adalah pohon jati. Pohon jati itu merupakan pohon yang bagus sifatnya, awet, eh, tekstur kayunya bagus. Maka untuk perabotan rumah tangga seperti meja, kursi, lemari, bagus untuk terbuat dari kayu jati. Maka banyak kayu jati yang sudah hampir habis ditebang untuk keperluan manusia Tumbuhan berikutnya adalah Amorpopulus Titanium Titanum merupakan tumbuhan dengan bunga terbesar di dunia Bunganya mengeluarkan bau seperti bangkai sehingga dinamakan bunga bangkai Bunga ini termasuk bunga langkat dan dilindungi oleh pemerintah Hidupnya secara alami di pulau Sumatera. Lain lagi dengan bunga Rafflesia Arnoldi Bunga ini mengeluarkan bau seperti banggai Ukurannya juga besar Bunga merupakan satu-satunya organ tumbuhan yang dapat dilihat Kuncup bunga itu dapat dijadikan obat sehingga sering dijarah Keberadaan bunga ini mulai berkurang berikutnya adalah kantong semar kantong semar sekarang ini sudah jarang ditemukan tumbuhan ini hidup di daerah yang kekurangan unsur nitrogen untuk memenuhi kebutuhan nitrogennya kantong semar eh, menangkap serangga atau makan serangga hidupnya di hutan tanggupan perahu Jawa Barat cendana cendana merupakan tanaman yang harum baunya sehingga banyak dicari oleh manusia ini hidup di Nusa Tenggara Timur tumbuhan digunakan sebagai rempah-rempah sebagai pengharum keberadaannya mulai langka karena harganya mahal kita lanjutkan setelah tumbuhan dan binatang langka sekarang apa itu pentingnya pelestarian makhluk hidup? Jadi makhluk hidup perlu kita lestarikan Pelestarian alam berarti mengatur terhadap alam dan lingkungan Untuk melindungi hewan dan tumbuhan yang terancam punah Cara ini dilakukan oleh manusia dengan menyediakan berbagai eh, kesediaannya itu Untuk memenuhi kebutuhannya maka usaha pelestarian hewan dan tumbuhan dapat dilakukan melalui dua cara Yaitu dengan cara pelestarian in situ dan pelestarian ex situ Pelestarian in situ, pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada Misalnya seandainya kita mengetahui hewan komodo, maka cocoknya komodo itu kita pelihara di pulau komodo, namanya in situ. Jadi dilestarikan di tempat asalnya. Badak bercula satu di ujung pulau, ya di situ. Harimau Sumatera di Sumatera. Nah contoh pelestarian in situ adalah suaka margasatwa hutan lindung dan taman nasional pelestarian yang kedua adalah pelestarian X itu pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya jadi kita menyediakan tempat tinggal untuk merawat atau melindungi binatang itu dan tempat tinggal itu kita setting kita buat sesuai tempat aslinya nah ini contohnya adalah taman safari Kebun binatang Maupun tempat-tempat penangkaran hewan Maupun tumbuhan Ini sebagai contoh Taman Safari Indonesia Sekarang kita lanjutkan Pelestarian alam harus dimulai dari hal yang paling kecil Terutama dari si sendiri. diri Di antaranya dengan mensyukuri nikmat Yang telah Tuhan berikan dengan cara Menyayangi hewan dan tumbuhan di sekitarmu sehingga generasi yang akan datang akan turut menikmati alam yang indah ini Mari kita lanjutkan yaitu penyebab kerusakan hutan seperti tadi eh, ladang berpindah penembangan liar penembangan oleh pihak HPA dan ilegal login akibat penggundulan hutan bisa mengakibatkan yang pertama Global Warming atau pemanasan global rusaknya lapisan ozon tanah menjadi kering musim menjadi tidak menentu hewan dan tumbuhan kehilangan tempat tinggal itu dampak dari penggundulan hutan Menjaga kelestarian hutan dapat dilakukan dengan melakukan reboisasi atau penghijauan Membuat undang-undang tentang illegal login atau undang-undang perburuan Membuat perlindungan hewan dan tumbuhan langka Itu untuk menjaga kelestarian hutan Untuk perburuan liar Perburuan liar adalah pengambilan hewan dan tanaman liar secara ilegal Dan bertentangan dengan peraturan konservasi Serta manajemen kehidupan liar Perburuan liar merupakan pelanggaran terhadap peraturan dan hukum perburuan Hewan yang biasanya diburu Seperti yang di awal tadi sudah saya jelaskan burung jalak bali, orang hutan, kura-kura hijau, gorila badak bercula satu ini yang hampir punah karena banyak diburu perburuan liar dan penggundulan hutan dan perburuan liar akan menyebabkan hewan dan tumbuhan menjadi langka perburuan liar dan penggundulan hutan hewan dan tumbuhan menjadi langka suaka marga satwa dan cagar alam itu merupakan salah satu untuk menjaga kelestarian alam dewan hewan maupun tumbuhan suaka marga satwa tempat perlindungan khusus hewan langka jadi khusus hewan itu suaka marga satwa sedangkan cagar alam tempat perlindungan tumbuhan dan hewan langka perbedaan suaka marga satwa dan cagar alam saya ulangi cagar alam itu untuk khusus hewan kalau cagar alam untuk perlindungan tumbuhan dan hewan ini contoh lokasi warga satwa dan jenis hewannya di Rio gajah dan tapir Sumatera Barat di Rimbo Pantai warga satwanya siamang tapir harimau Lampung itu marga satuanya, namanya Way Kambas, gajah, orang hutan dan harimau. Je, Jawa Barat, Panaitan dan Ujung Kulon itu untuk melindungi badak Cula satu, babi hutan, banteng dan rusa. Kalimantan Barat, tempatnya di Gunung Eng Palung, itu untuk melindungi bekantan. Kalimantan Tengah, Kota Waringin dan Tanjung Puting itu untuk melindungi bekantan orang hutan banteng babi hutan Sulawesi Utara Mas Maspepaya Roja untuk penyu laut Sulawesi Tengah pati-pati Lore Lindu Kalimantan kalaman, dan Lomboyan untuk melindungi rusa dan anoa. Bali di Bali Barat melindungi banteng dan jalak putih jalak putih ya di Bali. Nusa Tenggara Barat Pulau Moyo untuk melindungi rusa babi hutan ayam hutan dan burung Nusa Tenggara Timur itu tempatnya di Padar Rijad, dan Walmul untuk melindungi komodo Papua terdapat di Gunung Lorenz itu untuk melindungi walabi, ular sanca landak burung landur burung nandur kanguru pohon demikian Uh, mata pelajaran IPA Untuk tema 1 Sub tema 3 perlindungan hewan dan tumbuhan Semoga dengan Ini anak-anak Lebih semangat lagi untuk belajar Raihlah cita-citamu Jangan lupa jaga kesehatan Terima kasih Masih setia dengan saya Bambang Sripno Untuk belajar bersama Berbagi ilmu sederhana Semoga bermanfaat